Pengumuman kelulusan kelas 9 tahun ajaran tahun 2020 sampai tahun 2021 EMS Negeri 5 Serang. Humas EMS Negeri 5 Serang, Senin tanggal 7 Juni tahun 2021 adakan kegiatan pengumuman kelulusan siswa dan siswi kelas 9 tahun pelajaran tahun 2020 sampai tahun 2021. Acara yang diadakan di Musola Al-Muhajirin ini dihadiri oleh Kepala Madrasah yang diwakili oleh Kepala TUMS tu Negeri 5 Serang, Waka Kurikulum, dan Panitia Ujian Akhir Madrasah. Kegiatan pengumuman kelulusan yang hanya mengundang wali murid kelas 9 ini terdiri atas agenda acara yakni, pengumuman kelulusan, dilanjutkan dengan pembagian surat kelulusan, dan terakhir pemberian materi bagaimana cara dalam melakukan pendaftaran peserta didik baru pada jenjang SMA atau sederajat. Dalam kegiatan ini diumumkan sebanyak 147 siswa dan siswi Ems Negeri 5 Serang dinyatakan lulus mengikuti ujian akhir dan berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat selanjutnya. Kepala Tu Ems Negeri 5 Serang, yakni Bapak Hafni S.A dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali murid kelas 9 Ems Negeri Lima Serang atas kepercayaannya dalam mendidik putra dan putrinya selama tiga tahun di Madrasah. Beliau berharap agar ilmu yang sudah didapatkan di jenjang pendidikan Madrasah Sanawiyah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya di dimanapun berada. Beliau juga berpesan agar siswa dan siswi Ems Negeri Lima Serang selalu menjaga nama baik almamater Madrasah dengan tetap berahlak baik dan terus meningkatkan prestasi di jenjang pendidikan selanjutnya, seluruh wali murid kelas 9 M negeri 5 Serang merasa senang dan gembira atas kelulusan putra dan putrinya di madrasah yang mencapai 100%. Perwakilan wali murid menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendidikan dan bimbingan Bapak dan Ibu Guru yang telah tulus dan ikhlas mengajari siswanya selama tiga tahun, terutama pendidikan karakter dan akhlak yang baik yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru selama belajar di Ems Negeri 5 Serang. APS